Setelah merosot pada 3 Agustus 2022 ke harga Rp70.000 per kilo, komoditas cabai biasa di Kabupaten Tuban kembali ke harga semula yaitu Rp80.000 per kilo pada Kamis, 4 Agustus 2022. Dari tiga jenis cabai yang beredar di pasar Tuban, hanya cabai rawit yang mengalami turun harga dari semula Rp66.667 menjadi Rp65.000 per kilo untuk cabai keriting masih stabil di harga Rp66.000 per kilo. Berdasarkan update data di laman Siska perbapo Jatim, rata-rata bahan kebutuhan pokok, Bapok, Tuban stabil dengan harga di hari sebelumnya. Seperti beras bengawan Rp10.000 per kilo, beras insinyur Rp64.9167 per kilo, gula pasir Rp13.000 per kilo, dimoli botol kemasan 2 liter Rp42.333. Dimoli botol kemasan 1 liter Rp19.667, dan minyak goreng curah Rp13.500 per kilo. Komoditas daging sapi murni harganya tetap di Rp113.333 per kilo, daging ayam broiler Rp36.000 per kilo, dan daging ayam kampung Rp68.333 per kilo. Telur ayam ras masih di rp rupiah per kilo dan telur ayam kampung juga bertahan di harga Rp39.333 per kilo. Bagi masyarakat yang menyukai susu kental manis, harganya tetap stabil di Rp11.967, jagung pipilan kering Rp5.500 per kilo, tepung terigu rp rupiah per kilo, kacang kedelai impor Rp14.000 per kilo. Bawang merah Rp30.667 per kilo, bawang putih Rp20.000 per kilo. Ikan asin teri juga harganya tidak berubah di Rp81.667 per kilo, kacang hijau Rp20.333 per kilo, kacang tanah Rp26.000 per kilo, dan ketela pohon Rp4.333 per kilo. Komoditas sayur-mayur di Tuban juga stabil, misalnya kol kubis Rp8.667 per kilo, wortel Rp11.000 per kilo, kentang Rp14.333 per kilo, tomat Rp12.000 per kilo, dan buncis Rp13.667 per kilo. Ikan segar di Tuban juga harganya masih stabil, misalnya ikan bandeng Rp25.333 per kilo, ikan kembung Rp17.000 per kilo, ikan tuna Rp60.000 per kilo, ikan tongkol Rp28.667 per kilo, dan ikan cakalang Rp38.333 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 5 Agustus 2022.